Aku cuba melahkan jalan tergambar Diadaptasi arah tujuh mengikut rada. Tersebar derita hilaf, saran menular Bidang kongkong, kongkong hanya bicara dalam tersia Karas timba melumput, surat lukaide depaut Lama tampak melembut, selu sifat berkaut Sarang lumbut tempua, pula medan bermula Kalau muncul melapotakaf, nanti-nanti akrasia Aku cuba melahkan jalan tergambar Diadaptasi arah tujuh Mengikut rada Tersebar derita hilaf Sarap menula Tidak kau kau hanya bicara dalam tersia Lenyutan nari Mula beraksi Setara tinggi injustice Strategi diri Keluhan tafsir Nafas integriti Dalam tiang kelubuk penuhi misteri Suah kau boyu pecah dari bentung Siang burung siulan tulang lamir relung Kalam bertalamu sebusu melengkung Kabus menyikap tingkap perahu Mula bedayung. Aku cuba melah kejaran separa tergambar Ia datasi arah tujuh mengikut radar Tersebar derita hilaf, saran menular Tidak kukang, kukuh hanya bicara dalam tersiap Aku cuba melah kejaran tergambar Ia datasi arah tujuh mengikut radar Tersebar derita hilaf, saran menular Tidakurkan kau hanya bicara dalam kesian Siram masa kulit hangus bermakna Anima bernyawa pendak akhir dirongga Mistik benua tiada tujuan halam mata Aku yang dapat dapatkan lukas sakti tiba raga Daki ku daki nak mu pijat kaki bumi Insani bahagia di saat sejum hanya Ada di dalam atau luar tenang masih lagi Sepertinya ayah berkecau di waktu pagi Besok pancak indah emosi jiwa berseluruh Langsung dipujang nusa, langsung diriku rapuh Tahu sarungan dari tunduk pada yang teguh Apa bahari jadi dikejar dan juga masyur Seruan omol lantah sama takbir Lamang imam makrifat Allah yang satu Pohan laku ketepikan tukut sama yang zahir aku maji wadihi bahagia satu yang dituju Aku cuba melah kejaran separa tergambar Tiada tak siaran tuju mengikut rada Tersebar derita hilafsara menular Hidak kuku kuh hanya bicara dalam tersiar Aku cuba melah kejaran separa tergambar ia datang siarah tujuh mengikut Radha Tersebar derita hilaf, sarap menolak tidak kaku hanya bicara dalam tersia Dari sini ikhtar sambal memohon keampunan Agar esok lusa perginya tanpa kempunan Dilakukan atas tujuan dan kemampuan Hitam putih pelbagai jalan serta haluan Apa yang berlaku kini yang baga mimpi Sudah terlalu banyak yang telah pergi Cerita ini telah menjadi semakin ngeri Seharian pastinya ada yang semadi. Pandi darurat sudah mula bertibaran Adakah ini sebagai tanda kekalahan Kesedihan Meratap dalam kepiluan Tidak kesana dengan berbekalkan kemewahan Dikira berapa lama lagi dengar aksara Adakah kita semua dalam fasa akhir dunia Mungkin kau juga akan tiba kebebasan dia Yang akan mempunyai kacikan umat manusia Aku cuba malah kejaran separa tergambar ya. Dia datang siar tujuh mengikut radar ya. Kesebar derita hilaf, sarang menulah Tidak kuku kuku hanya bicara dalam tersia. Aku cuba malah kejaran separa tergambar di ada siar tuju mengikut rada Terseber derita hilaf serabas menular Setiap aku kaku hanya bicara dalam tersiap Aku cuba melihat ke jaras para tegambar Terseber derita hilaf serabas menular Aku cuba melihat ke jaras para tegambar Di ada tasiara tuju mengikut rada Terseber derita hilaf serabas menular Setiap aku kaku hanya bicara dalam tersiap